Hei yo what up gang. balik lagi di channel gue detektif slot si Penyelidik slot gacor hari ini oke okay, di hari gue bawa modal yang super duper DC lagi ya di 160.000 ya Banyak apaan nih baru klik aja udah dapat. eh dapat 200.000 baru klik ini apa-apa ini? kayaknya bekas main tadi malam ya oke okay, ini langsung saja kita gaskan lagi di TKP nya Oh ya di sini gua mau bilang kalau gua main itu di plan nya situs itu Retro777, guys. Ya, situs paling gacor dan terpercaya. Ya ini lu menang berapa pun di sini selalu dibayar ya, dibayar tuntas ya. Jadi buat kalian semua yang bingung cari uh, situs situs gacor ya, ini gua rekomendasikan buat kalian semua pemain-pemain atau maniak slow langsung gaskan ke Retro777. Ya ingat tujuhnya tiga kali jangan sampai salah ya. Oke, di sini gua dapat informasi, ya dapat informasi bahwasanya <tuh> bahwasannya ini jam 10 malam guys ya ini jam 10 malam gua dapat informasi eee uh, uh, informasi informasikan bahwasannya jam 10 malam lagi gacor-gacornya guys ya ini mau gua agak ngeblank nih barusan ya jadi uh, jam 10 malam ini lagi gacor-gacornya guys oke okay, kali 8 ini kayaknya panas lagi panas ini ya kayak sepertinya informasi ini kayaknya benar nih guys ya ini kakeknya asik ngangkat terus tadi ini Oke mudah-mudahan hari ini seperti biasa gue dapat skacer gratis ya. Tapi kalau gak dapat skacer gratis, kalau gue kira-kira gak dapat, ini kita langsung gas bay aja ya. Ini gak bisa tunggu skacer-skacer gratis terus. Mudah-mudahan ini gue dapat bawa pulang jutaan rupiah ya. Seperti biasa ya. Oke hari bisa tembus berapa ya. Pokoknya syukurin ya, syukurin. Oke... Hey, buat kalian semua yang lagi nontonin ya buat kalian semua lagi nonton thank you banget sudah klik video ini ya jangan, di, jangan lupa dibantu like, comment, share share sebanyak banyaknya share ke temannya sekiranya banyak sloter juga guys ya waduh-waduh dapat selamat anda telah memenangkan dia kaget 100.000 ribu ya gila kaget banget sih gue ya, dapat 100.000 ribu anjay Nah, balik lagi dibantu share ya dibantu share ke temannya -teman, sekiranya manet slow kayak gua juga guys ya jangan lupa juga dibantu subscribe dan jalankan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya kenapa karena gua selalu ya tiap hari ya bagi-bagi pola gacur buat penonton setia gua ya ya buat kalian semua juga yang mau request ya misalnya kalian punya pola tapi takut atau ragu yang mau coba polanya nggak apa, apa langsung tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya gua langsung cek nanti gua baca-baca gua langsung um, turutin ya karena, karena kalian itu kan para bos gua juga ya tanpa kalian ya channel ini gak ada apa-apanya juga cuy ya jadi buat kalian semua yang mau request mau apa kayak ya tia. tinggalkan aja di kolom komentar ya ntar gua baca-baca ya oke okay? ya oke okay, 200.000 apa kau dapat lagi nih selamat anda momen karena dikaget berapa nih ya 50.000 doang Enggak apa-apa lumayan 50.000 Oke, okay. okay, ini batu biru ungu, batu kuning, pecah, kan, pecah lagi dong, aduh, nih, sampai sejauh ini gue belum, ini ya, gue feeling gue kayaknya skechers nih, hari gak dapat guys ya, tapi gue gak mau pesimis ya, gue gak mau pesimis buat coba pakai pola-pola mujarab gue guys ya, ini pola mujarab gue pancing di skechers ini skechersnya suka diselundupin rumah kakeknya ya. Ini gua paksa dulu nih kakeknya nih Mesti dikeluarin nih sketchernya berat kali 8 Mantap dikonekin Pecah lagi dong Gelasnya mantap banget Tambah 20.000 kali 8 Langsung naik 160.000 ribu Ya lumayan Lumayan Lumayan Tapi belum profit dah Belum profit banyak banget ya nah, ini naik turun Naik turun aja ini saldonya ini Oke 2 kali spin lagi 1 spin lagi Last spin waduh, gak kena ya, ini gue decenya kovin aja deh ini langsung gue manu, coba manualin dua kali tiga kali empat kali jangan konek dong waduh ini kelima kalinya konek ya, kalau konek, kalau gak konek, dari cananya udah mau buy spin gue guys ya tapi kalau ini konek yaudah wah aku udah konek lagi nih jangan konek dulu dong, jangan konek dulu dong ya ini, ini gue lagi coba pola-pola gue nih ya pola rakitan gue nih Oke, langsung kita coba ke pola selanjutnya. Ini gua turunkan ke bettingan 2 ke 2.000. <tuh> ini pastikan ke spin cepatnya, spin jat, spin cepatnya dicentang. Ini buy spin gue buy, cancel buy, cancel buy, cancel. Kita buang dulu ya. Kita buang dulu uh, sketch uh, Apa ini namanya? Sketcher, sketcher rumkaknya ya. Kita buang dulu ya. Kayaknya mudah-mudahan sketcher yang satu ini isi jackpot isi jutaan ya. Amin, amin amin. Bisa profit nih itu gitu, kapernkaliannya banjir ya tapi ini nyantol baru kali dua nih. Oke dikasih lagi kali dua, kali empat oke lumayan. Tapi sambil kita kumpulin total penggalinya guys ya. Oke kali 10 nyantol cuman tak mantap-mantap. Ya tapi tampilnya cuma 1800 anjir. Ini nggak apa-apa deh. Siapa tahu nih di ada di 9 spin ini mungkin tamplenya lebih gede ya. Sekali, sekali kone ini ya. kali empat abis ini coy gila-gila mantap nih. Oke, okay, pecahannya cakep, bos. Ya, nggak dikaliin. Oke, okay. biru ungu, kali 8, nyantul. Dapat skacer, 3, tambah spin, ya. Mantul, mantul, mantap, betul. Oke, okay, ini dikasih nice, 4,5 6000 kayak di sini kita dapat skacer gratis lagi. guys Skacer tambah 5 spin, gratis, ya. Balik lagi nih, spin kita ke sebelas nih, mantep. oke. Okay. Oke, ayo dong, ayo dong, petirnya dong, petir uh, kalau bisa petir merah guys ya, petir merah ini, jarang banget nih dapat petir merah nih ya. Oke, kali 4, kali 3, Pecahin lagi dong tumelnya? Ya, ini lagi-lagi kayak gini nih, kebiasaan ya, kebiasaan dari Olympus ini begini nih ya. Kalau tumelnya kecil pasti diangkat ya, kalau tumelnya gede ini ya, kayak ngangkat itu bang, tangannya berat banget gitu ya. Wih, lagi kali 10-nya coy, gila-gila-gila. Mantap, mantap kali 29, kali 10, gila-gila langsung dikasih Super b 1007 ya Ini kalau konek lagi di 5 spin ini pasti gacor Oke, kali 3 aduh di skip Oke, ini pecah, ini pecah ya Terangkat dong, oke, diangkat ini auto konek Gila, cinc gelasnya ya Gelasnya batu biru, batu merah lagi dikasih 20.000 ribu cok Mantap, mantap 25.000 kali 41 langsung jabret jabret jabret gila gila gila langsung pecah RTP nya di dalam co langsung dikasih sensasional 1 juta gila gila gila gila mantap ya mantap ya waduh ini kalau udah profit ini mau langsung caw ya takut sudah lebih banyak lagi nih guys ya ini budaya kan bakal semua nih ya kalau udah menang itu langsung profit langsung caw aja ya mati di kemenangan kalian nih last ayo last pin waduh kayak apa, apa, 1 juta 200 coy gila gila gila ya ini udah profit banget ya, oke okay lah. Jadi gue mau langsung cawah aja nih guys. Guys sehat, ya, nah kita gitu, disedot lebih banyak lagi. Thank you berkali-kali semua yang sudah nonton. benar-benar rezeki -benar besar selalu. Minta kalian sekian olahan TKT hari ini guys. Adios.